Halo Sobat Arkas, eh, ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Baik, pada video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya Kali ini kita akan bahas eh, salah satu menu yang ada di aplikasi Arkas yaitu menu penanggung jawab Nanti eh, Bapak dan Ibu mohon untuk dipahami karena ada beberapa proses yang uh, uh, harus dibedakan dalam pengisian penanggung jawab yaitu di mana dalam proses ketika perencanaan dan juga uh, dalam proses ketika uh, tahap realisasi begitu bahannya baik kita mulai saja di sini uh, aplikasi arkasnya sudah saya buka gitu sudah saya buka jadi untuk bagian login tidak saya bahas kemudian untuk masuk ke menu penanggung jawab silahkan Bapak dan Ibu buka di modul penganggaran ya kemudian di sini ada menu penanggung jawab Nah untuk eh, Bapak dan Ibu pahami bahwa ada beberapa kasus yang masuk ke eh, ke dinas pendidikan itu terkait pengisian penganggung jawab di mana. Di sini pada versi 2.04 itu ada perbedaan dengan versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya itu tidak ada tabulasi bulan di bagian atasnya. Nah di versi 2.04 ini sudah ada uh, tabulasi bulan. Namun ada beberapa sekolah mungkin yang masih kebingungan fungsi dari tabulasi ini seperti apa. Begitu. Nah jadi ketika bapak dan ibu melakukan e, perencanaan di awal itu di bagian penanggung jawab itu biarkan saja posisinya e, posisi tabulasinya itu Januari sampai Desember e, jangan sampai ketika Bapak-Ibu melakukan perencanaan tiba-tiba e, pemisahan e, nama kepal sekolahnya sudah dipisahkan gitu maksudnya ada yang Januari sampai April gitu kemudian Mei sampai Agustus dan seterusnya, padahal prosesnya itu kita baru pada tahap perencanaan. Begitu, jadi ketika Bapak dan Ibu baru pada tahap perencanaan atau pengisian kertas kerja untuk menu penanggung jawab ini, biarkan seperti ini saja. Jadi, Januari sampai Desember nah, itu kepala sekolahnya, yaitu gitu di dalam perencanaannya. Nah, nanti di, di tutorial ini, saya akan jelaskan eh, fungsi dari. Penambahan tabulasi penanggung jawab di sini, begitu ya. Jadi ada perbedaannya. Kalau ketika perencanaan, biarkan dari Januari sampai Desember. Nah nanti fungsi dari tabulasi yang berikutnya itu berfungsi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah masuk tahapan realisasi, begitu. Karena nanti ini kaitannya dengan pelaporan. Misalkan contoh, ketika perencanaan, biarkan saja Januari sampai Desember kepala sekolahnya, misalnya kepala sekolah A, begitu ya. Nanti pada tahap Realisasi kita Ada ada situasi yang e, Berubah Misalkan di bulan April Terjadi pergantian kepala sekolah Nah barulah nanti menu penanggung jawab ini Baru kita edit kembali Ini kaitannya nanti dengan e, Pelaporan BKU nya gitu, Karena ada pergantian kepala sekolah Maka harus ada yang dirubah Misalkan di April Itu ada pergantian kepala sekolah Namun di laporan Januari Sampai misalkan Maret itu masih nama kepala sekolah yang di awal, gitu. Nah, nanti di April sampai Desembernya Pak menggunakan nama kepala sekolah yang baru. Nanti, untuk di pelaporannya, begitu ya, saya akan contohkan terlebih dahulu di bagian perencanaan. Nah, di bagian perencanaan ini, biarkan saja Januari sampai Desember, begitu ya. Nah, ini juga bulan mulainya, dan akhirnya juga biarkan seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu cukup input atau diisi nama kepala sekolahnya. Nama kepala sekolah di sini, ini sebetulnya diambil dari data dapodik, gitu ya, hanya nah di data dapodik itu kan tidak mencantumkan detailnya, nah di sini Bapak dan Ibu silahkan isikan detailnya, misalkan SPD, misalkan MPD, begitu ya. Kemudian NIP-nya, ini boleh diisi, boleh juga tidak, gitu ya, tergantung uh, kepala sekolahnya, karena untuk yang swasta itu kan tidak diwajibkan memiliki uh, NIP, gitu ya, jadi ini boleh diisi, boleh tidak. Namun, jika kepala sekolahnya memiliki NIP, ya harus diisi. Gitu, ini kaitannya nanti dengan e, pelaporannya, gitu ya. Misalkan saya isi, misalkan sekian-sekian ini saya sebagai contoh saja, gitu ya. Kemudian, bendaharanya juga di aplikasi Arkas ini ada beberapa yang sudah terisi. Nama bendaharanya itu juga diambil dari Dapodik. Ada juga yang masih kosong, itu tinggal dilengkapi saja sebetulnya, tinggal diisi, misalkan. Nah, seperti ini jika ada NIP nya silahkan diisi silahkan diisi nah kemudian di sini juga ada nama komited gitu. ini hanya sekedar contoh saja oke nah tiga inputan ini adalah orang yang bertanggung jawab uh, terhadap pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah jadi ini wajib, wajib diisi jika tidak diisi apa dampaknya dampaknya nanti ketika melakukan pengesahan kertas kerja maka akan ditolak begitu. Jadi ketiga-tiganya harus diisi. Tujuannya nanti satu selain e, untuk pengesahan, kedua juga untuk pelaporannya supaya nanti ketika di print laporannya itu nama kepala sekolah, bendahara dan komitennya sudah otomatis terisi seperti itu. Nah jika sudah diisi seperti ini langkah berikutnya adalah klik tombol simpan. Nah ini sebetulnya sudah selesai. Sudah selesai pengisian penanggung jawab di, di proses uh, perencanaan, gitu ya. Nah berikutnya saya akan uh, berikan contoh uh, bagaimana ketika dalam tahap realisasi ada perubahan uh, kepala sekolah, ada pergantian kepala sekolah. Bagaimana uh, kemudian cara menginputnya di ya, aplikasi Arkas, uh, terutama di bagian menu penanggung jawab. Saya akan tunjukkan contohnya yang uh, yang aplikasi arkas yang sudah pada tahap realisasi. Oke, jadi mohon diingat ya. Jadi yang yang pertama tadi saya jelaskan itu pada tahap e, perencanaan. Nah, yang berikutnya saya akan jelaskan e, perubahan e, kepala skala pada tahap realisasi begitu. Jadi mohon digarisbawahi e, kasusnya seperti itu. Jadi jangan sampai di tahap perencanaan di sini tabulasinya sudah banyak, tidak ya lalu di perencanaan tentu eh, kepala sekolahnya sudah direncanakan satu tahun ya kepala sekolah ini gitu ya. Baik saya akan contohkan eh, pengisian penanggung jawab yang sudah memasuki tahap realisasi. Oke okay, baik kita lanjutkan. Nah di sini saya sudah punya aplikasi di mana e, proses di dalamnya sudah memasuki tahap realisasi begitu ya. Jadi kalau kita buka bagian penata usahaan, kita bisa lihat di sini di aktivasi BKW ini sudah masuk e, aktif aktif BKW nya sudah masuk di bulan April begitu ya. Kemudian juga nanti bagaimana misalkan kita ambil salah satu contoh Ternyata di bulan April atau di bulan Maret lah ya supaya kita bisa lihat nanti pelaporannya Misalkan ternyata di bulan Maret dalam proses realisasi ada pergantian Kepala Sekolah Kita buka terlebih dahulu menu penung jawabnya Nah jika di awal itu di perencanaan Januari sampai Desember misalkan nama Kepala Sekolahnya adalah uh, Pak Sukardi misalkan Kemudian bendaharanya uh, ini gitu ya uh, komitenya juga sudah ada misalkan eh, Ahmad Rashid begitu ya namun tiba-tiba di bulan Maret ada pergantian kepala sekolah ya maka di bagian menu penjawab Bapak dan Ibu silahkan klik akhir-akhir masa jabatan eh, kepala sekolah yang awal sampai bulan Maret saya klik kemudian klik yes nah di sini akan muncul tabulasi baru yang pertama Januari sampai Maret, yang kedua April sampai Desember, begitu. Nah, kita bisa lihat Januari sampai Maret, misalkan kepala sekolahnya eh, Pak Sukardi. Nah, namun di bulan dia eh, menjabat sampai bulan Maret, bulan April sudah digantikan oleh kepala sekolah baru. Maka proses berikutnya adalah eh, harus menginputkan data kepala sekolah yang baru. Misalkan kepala sekolah yang baru namanya, misalkan ini ya Pak Rohendi, misalkan. Pak Rohindi gitu ya Kemudian nomor induk e, NIP nya Jika ada bisa diisikan Gitu ya Ini saya contoh saja Kemudian nomor bendaharanya Kalau masih tetap ya isikan tetap saja Gitu ya disamakan dengan Yang sebelumnya Begitu juga dengan nomor induknya, misalkan Ini saya contoh saja nah, Kemudian e, komitenya juga Masih sama Jika berubah tinggal diganti saja Nah, berikutnya kita tinggal klik tombol simpan. Nah, sudah selesai disimpan di sini, kita bisa lihat di Januari sampai Maret, Pak Soekardi April sampai Desember, Pak Rohendi. Jika terjadi pergantian lagi, misalkan di di ternyata Pak Rohendi itu hanya menjabat sampai bulan Agustus, berarti kita tinggal pilih lagi saja di sini. Ya, bulan Agustus nanti akan muncul tabulasi baru, kemudian nama kepala sekolah yang barunya tinggal di, diisikan. Begitu ya, nah. Perbedaannya seperti itu, kalau yang tadi prosesnya di awal di bagian perencanaan ini di bagian realisasi Dampaknya apa kalau sudah dirubah seperti ini, nanti kita bisa lihat nih Di bagian e, penata usahaan, itu dalam pelaporan BKU-nya kita bisa lihat misalkan Untuk periode Maret kita bisa lihat nama penanggung jawabnya di bawah itu Namanya masih Pak Sukardi, nama kepala sekolah yang menjabat e, pertama gitu ya kemudian kalau saya pilih di bagian BKU ini misalkan di bulan April karena sudah ada pergantian maka kita bisa lihat tuh nama kepala sekolahnya sudah berganti menjadi Pak Rohendi gitu ya Nah begitu juga jika ada pergantian lagi tinggal ditambahkan gitu ya tambahkan lagi jadi kita tidak tidak sembarangan gitu menginput bagian penanggung jawab itu ya jadi sudah direncanakan Januari Maret ini itu tidak boleh di dalam perencanaan ini disesuaikan dengan kondisi Uh, di lapangan saja ketika proses realisasi begitu Nah uh, itu dampaknya ke bagian pelaporan kemudian ada kasus lain lagi ketika pergeseran karena uh, uh, uh, menu penanggung jawab ini tidak akan merubah penanggung jawab pada bagian perencanaan contoh di rincian kertas kerja itu jadi kalau saya buka itu pasti isinya masih Pak Su, eh, Pak Soekardi gitu kan nah eh, jadi di perencanaan itu tidak akan ikut berubah gitu ya April sampai Desember karena perencanaan itu kan satu tahun dalam satu tahun namun itu akan menjadi berbeda ketika di tengah perjalanan si sekolah tersebut melakukan proses yang namanya pergeseran misalkan saya ambil Pergeseran ini saya ambil contoh pergeseran ya, pergeseran yes oke. Okay. Kemudian eh, nanti muncul di kertas kerjanya itu ada bos reguler revisi ke 1 gitu ya. Nah nanti di dalam pelaporannya di dal bagian penanggung jawab kita bisa lihat, misalkan saya tutup di sini, saya tutup bagian penanggung jawab. Nah nanti ada muncul tombol baru ya penanggung jawab gitu ya karena apa karena di dalam proses realisasinya terjadi proses pergeseran nanti muncul satu tombol baru namanya penanggung jawab anggaran nah ketika diklik nah nanti muncul di sini bos revisi reguler ke-1 ini revisi ke-1 ini siapa yang bertanggung jawab Apakah tentu harusnya kepala sekolah yang baru dong kalau misalkan pergeserannya terjadi ketika dijabat oleh kepala sekolah yang baru gitu ya namun kalau uh, revisi bos regulernya kesatunya itu uh, terjadi di bulan januari-maret berarti pilih januari-maret gitu ya. Namun jika terjadinya di april sampai desember berarti pilih yang ini. Nanti hasilnya uh, dampaknya seperti apa? Nah kita klik ok dulu ya. Jadi bos revisi reguler ke satu itu misalkan terjadi di bulan april sampai desember klik ok. Nah nanti uh, uh, saya coba klik simpan ya, simpan kemudian ini ini saya tambahkan spasi, saya hapus lagi saja ya jika e, tidak yakin ini data sudah tersimpan atau belum kemudian tutup, nanti di bagian pelaporan rincian kertas kerjanya atau bagian perencanaannya di sini muncul ada dua, ada bos reguler, ada bos revisi ke satu, nanti ada perbedaannya kalau saya pilih bos reguler, ini yang pertama nanti penanggung jawabnya masih Pak Sukardi. Namun kalau saya pilih di pelaporan revisi ke 1 maka ini sudah berbeda Pak Rohendi atau kepala sekolah yang baru. Nah seperti itu. Jadi Bapak/Ibu mohon kemudian untuk dipahami prosesnya, begitu ya. Jadi ada bagian pengisian penanggung jawab itu di bagian perencanaan, ada juga pengisian kertas kerja di bagian realisasi. Eh, sorry, pengisian penanggung jawab di bagian realisasi ada satu lagi pengisian penanggung jawab ketika terjadi proses pergeseran, gitu ya. sudah ada tiga di situ cara menginputnya nanti silahkan jika jika masih kurang paham bisa diputar ulang kembali, gitu ya. Nah, seperti itu penjelasan tentang menu penanggung jawab. Jika mungkin nanti ada yang ada pertanyaan atau dan lain sebagainya, nanti kita bisa bahas di video tutorial berikutnya. Itu saja penjelasan tentang menu penul jawab. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Salam Arkas.